Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti Lovers, Bill Lovers, serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Kembali di Fatih hadir akan mengabarkan informasi terbaru kabar baik dan farsiyah vitamin bahagia seputar idola kita, Lesti dan Rizky Bilar.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 bagi kalian yang sudah mensubvo channel ini bang mimi doakan selalu ya untuk kalian semua semoga selalu sehat selalu bahagia dan apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan baiklah para persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini kita simak persahabat ya bakal ada vitamin bahagia lewat kanal youtube laser entertainment Ken White ditunggu persahabat ya ini vlog yang sangat seru sekali saat PPL ini lagi gangguin papanya main PS ya, sepertinya terlihat tuh. wah wow, seru banget nih vitamin bahagia. Akan kita dapatkan lewat channel Youtube Leslar Entertainment. Selalu support, selalu dukung, persahabat ya, untuk karya-karya terbaik dari tim Leslar Entertainment. Dan banyak sekali juga nih persahabat anggapan komentar yang diberikan, yakni dari akun Nonon Mozart mengatakan, Gemes ternyata ada vlognya Tuh, Yang nunggu-nunggu ya Bakal dihadirkan vitamin bahagia Ada juga komentar dan tanggapan lain Dari akun Bahar Wirta situ mengatakan Selalu gemes kalau lihat abang Lagi di momong papahnya Masya Allah banget ya Selalu bangga dan selalu Tentunya membuat kita semakin bahagia Sekali melihat abang Fatih Mudah-mudahan menjadi anak yang saleh Seperti yang diinginkan kedua orang tuanya Kemudian persahabat ya, vitamin juga sebelumnya sudah kita dapatkan lewat kanal YouTube Rizky Bilar. Ini nih persahabat ya, akhirnya ada jawabannya nih mengenai cat warna rambut. Papa Bilar langsung persahabat ya mencari jawabannya saat main sepak bola plus kajian. Ini nih yang tentunya jawaban banyak sekali pertanyaan soal hukum mewarnai rambut dan akhirnya Papa Bilar menemukan jawabannya saat di lapangan sepak bola tuh ya. yang belum menyaksikan silahkan langsung cus aja ke channel youtube Rizky Bilar karena vitamin bahagia juga sebelumnya kita dapatkan lewat channel youtube Rizky Bilar dan selanjutnya vitamin bahagia persahabat Alhamdulillah kita dapatkan dari seorang Rizky Bilar yang mengunggah sebuah postingan foto nih wow tepat berada di bandara saat ini Masya Allah Bunda El, Sambil gendong Abang Fatih yang sangat lucu dan mengemaskan Tetapi kita salvo dengan kalimat caption yang dituliskan oleh Papa Bilar Pinjem bundanya dulu ya nak Buat nemenin papa, nonton bola dukung tim kesayangan papa Nanti ya kita jalan-jalan bareng ya. Tebak guys, kita mau kemana? Tuh, wow percaya ya. Di ya sini kita tentunya salvo kalimat caption yang dituliskan oleh Papa Bilar ini bahwa Papa Bilar minjem bundanya dulu. Apa mungkin BBL ini nggak dibawa nih persahabat ya? Kita simak aja di kalimat komentar banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan. Ada tanggapan dari Markona Kyut mengatakan Cie Hanimun Cie tenang L. Mau kalian bikin adik pandanya buat kamu katanya tuh ya. Wow dari sini saja kita sudah mendapat jawabannya bahwa BBL sepertinya tidak dibawa atau tidak ikut. Pandanya persahabat ya dan kita lihat juga di komentar berikutnya dari Leslar Sik mengatakan "Step like Panda bismillah ya fun di sana kabarin kalau udah nyampe Jieh katanya ya." Dan di sini persahabat kita simak juga komentar berikutnya dari Markona Cute. Ekspresinya si L, sini L ke kasih you nanti sama onti dan jalannya wkwk katanya tuh ya. Ekspresinya Abang L ini memang menunjukkan banget ya bahwa pas banget nih papahnya, ini minjem dulu budanya, aduh, Masya Allah banget, ya. tetap kita support dan dukung apapun yang dilakukan, selalu diberikan kemudahan, selalu diberikan kelancaran, Amin berikutnya juga persahabat kita lihat di sini ada komentar dari Leslar Al-Fatih, Anuskara FC Abang gak ikut pap, katanya tuh ya, pandanya mau honeymoon, katanya tuh ya Masya Allah, doakan selain terbaik pokoknya untuk idola kesayangan kita dan simak juga di kabar berikutnya Terpantau Bunda Lesti dan Bapak Bilar Ini tidak membawa Abang Fatih Wow, kita doakan ya Mudah-mudahan selama sampai tujuan Kita selalu mendoakan yang terbaik nih Untuk idola kesayangan kita Abang gak dibawa, gak apa-apa dingin ya Pandanya mau pacaran dulu katanya tuh Safe like panda, Lesti dan Rizky Bilar Selalu kita doakan yang terbaik pokoknya nih